Oke okay, cuy kembali lagi bersama saya Anandam, saya dan di video kali ini kita akan bermain game Roblox yang judulnya adalah Greenville Game ini mirip-mirip dengan game Southwest Florida tapi ini kalau nggak salah letaknya di, nah kurang tahu, pokoknya di Amerika kayaknya, ya. kayaknya ya dan kita sudah berada di Japan Showroom Oke, sebelumnya saya sudah pernah mainin ini game tapi eh, nggak sering lah ya, jarang sih mainin game ini kita coba cek ya ini kendaraannya ada apa aja seperti biasa nah ini dia ini kendaraannya banyak banget ya tapi di sini mobilnya dalam bentuk fiksi jadi Toyota itu di sini namanya kalau nggak salah nih. padahal Toyota juga ada velfire gitu <tik> <tik> <tik> <tik> apa -apa. oke nggak apa-apa oke di sini ada banyak tipe mobil ada sedan ada coupe hatchback mobil emergency limusin juga ada SUV MPV atau minivan ada truk ada mobil atap kebuka ya atau convertible ada mobil van ada station wagon dan lainnya kita coba dan ini ada game pasnya juga ada yang mewah mobil sport terus juga mobil listrik dan lainnya ya kan di sini kita juga bisa menyortir Pak Menyortir itu kayak mengurutkan dari mungkin dari tahunnya atau dari nama brandnya ya kan menurut uh, huruf al alfabet gitu harganya juga bisa diurutin jadi harga yang dari terendah ke tertinggi atau dari yang harga yang tertinggi ke yang terendah gitu Oke kita coba cari uh, sortiran dari harga yang terendah ke tertinggi kali karena duit saya cuma 76.000 di sini ada banyak banget Pak, kendaraannya gila gile tuh ya kan enggak tahun ini kayaknya nih game apakah lebih banyak ya kendaraannya daripada shortlist Florida saya juga kurang tahu tapi pasti ini waduh gile tuh tuh lihat tuh ini baru sih Oke Oke kita akan coba Scroll ke bawah seberapa banyak gile men banyak banget loh anjrit sampai ngelek anjrit internet aneh wuset meninggal ini lama-lama internet nih aduh-duh tuh banyak Pak Oh sampai segini oke okay, oke, okay. tapi ya lumayan sini banyak banyak gitu kan. Dan ternyata ya ini aku tadi uh, nyortir dari harga yang terendak tertinggi nih, harganya yang paling tinggi nih. nih. Namanya apa nih? Ostro tahun 2007 gitu kan. Harganya dua juta Uh, oke okay. jadi mungkin di sini teman-temannya tanya ya ini gimana sih cara dapetin duitnya bakal sama seperti Southwest Florida gitu kan kalau di Southwest Florida kan kita harus kerja jadi sistemnya sama seperti di dunia nyata tapi kalau di sini itu beda cuy. Ini sistemnya mirip dengan uh, apa namanya itu game car driving Indonesia gitu cuy. Jadi uh, kita jalan-jalan keliling naik mobil gitu bukan kerja. Jadi dapetin duitnya itu dengan ya jalan-jalan aja gitu kan grinding grinding gitu. Kita akan coba lihat ini mau banyak banget. Oke okay lah kita nggak usah beli mobil kita fokus dapetin uang dulu gitu kan ya mobil nah ini dia <gir> mobil yang konon katanya ya paling banyak di uh, dicela celah gitu di seluruh dunia gitu. kita langsung nyalain lampu gitu, jalan saja nah ini mapnya termasuk cukup luas lah ya tapi saya juga kurang tahu ini apakah luasan ini atau South Florida gitu nah ini ada mobil pemadam kebakaran oke awas awas awas ini orang-orang di sini random random soalnya <gir> biasalah ini sistemnya begini ya <gir> Oke, okay. nggak tahu itu tadi ada yang... Halo Anda, buat. Anda oh, lagi? Apa? Ya, saya lagi pasti akan muncul. Apakah itu ada orang Indonesia? Oh iya dong, tahu dong. <laughs> Halo Bapak, kita langsung saja mfokus gitu kan. Oke, okay, nah ini... Waduh, ngelag sekali Pak. Bentar, saya tadi belok kemana ya? Sebentar, sebentar. Ini ke... Oh, ini ada mo ada mau rumah. Oke, okay, oke, okay, kita belok. Eh, eh, bentar, bentar. Ini... Apakah ini kantor polisi? Oh, ini minimarket toh. Aku kira apa tempat kayak real estate gitu ternyata minimarket cuy. Oh ini ada apa? Oh, kamar mandi. Cuy. Nah, seperti inilah ya tempat-tempat uh, di Greenfield gitu. Nah, ini oh, kita bisa mengambil teko It's raining tacos. Kalian tahu nggak, tuh lagu itu? <laughs> kita bisa mengambil taco-taco gitu kan. Tacos, tacos. Kita lanjut jalan gitu kan. Menggunakan mobil sejuta umat. Sejuta umat di Amerika gitu. Kayak kita cari rumah tuh, cuy. Kok tempatnya serem, cuy. Apakah kita putar balik aja kali ini? Tuh, udah sampai peternakan, nih dah sapi-sapi sebelah kanan Ah oh, putar balik cuy Serem cuy tempatnya cuy Oke, oke, oke Kita putar balik, kita putar balik Serem cuy tempatnya cuy <laughs> Jauh dari tempat keramaian gitu kan Gak ada tetangga sebelah kanan kiri, jadinya no life gitu Cari rumah di sekitaran deket sini aja nih. Kita belok ke kanan, belok ke kanan. Terus kita mepet ke kiri kali ya. Tadi di sebelah kiri kayaknya ada kayak rumah-rumah gitu cuy. Nah itu kiri tuh. Kita cari rumah di sekitar sini ya, yang deket sama akses ke showroom kendaraan gitu cuy. Kita cari rumah mana belokannya cuy. Di mana jalannya gitu kan? Gile banget cuy. Oh depan nah Eh kuning cepet-cepet cuy. Nah kebiasaan Indonesia dibawa ke sini gitu, cukup funny. kita cari rumah di kanan lagi kita sudah dapet rumah kayaknya kita pilih rumah yang sini aja yaitu uh, patokannya itu ada perempatan kiri terus ke kanan dah ini pojokan ini rumahnya Oke kita touch to claim house nah sudah ya kan udah dapet nih rumah nih tuh ya kan Oke kita coba masukin mobilnya dulu ya cuy ya karena ini udah malam, udah pagi malah tuh udah jam 4 loh gila mundur, mundur, oke okay, agak ngelek ya karena interior mungkin ini kita tutup. Nah ini saingnya ya ini karena rumah pertama saya ya kan ini masih sederhana sekali. Jadi ini garasinya nggak ada akses pintu masuknya. Kita tutup asik ya kan. Tutup-tutup cuy. Nah cuy gitu cuy kita masuk gitu kan. Dan ini ada belnya, pak. Jadi kalau ada tamu, tong Nah kita kayak ini ya hoster gitu hoster siap ya. Oh ini kamar mandinya ada mesin cuci ini kita buka ada apa aja nih di kulkas ini ternyata masih kosong <laughs> saya belum beli makanan tadi Ya udahlah, kita lanjut oh, ke lantai dua gitu cuy nah ini kamarnya wah om kamar dingin sekali oh, ini buat kamar satu orang dan ada PC nya ini juga ada laptop eh kok PC laptop ya tadi ya Nggak tahu Oke ini ada TV dan kita coba cek acaranya apa Oh ada film kayaknya ini nggak tahu <ganti> aja lah. Oke, Nah ini kamar mandi yang lantai dua Tadi kamar mandi yang lantai bawah Ini sepertinya kamar Nah ini kamarnya ini ya Sendiri-sendiri ya modelnya Nah ini kayaknya kamar mandi dalam gitu cuy kan bener Sip dah Oke oke cuy terima kasih telah menonton video ini hingga akhir Dan saksikan terus video di channel saya Sampai jumpa di video yang berikutnya Terima kasih telah menonton